Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan doa, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih yang kami kenal melalui Putra Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang teramat baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan juga berikan kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk boleh sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang berkelipahan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi alat dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan nyatakan Sehingga permata pun tetap mampu menggunakan teknologi dengan baik untuk pelayanannya Pada malam hari ini, Firman Tuhan yang akan kita baca Kita ambil dari kitab Keluaran 34 ayat 21 sampai 22 Begini katanya Enam harilah namanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh Haruslah engkau berhenti dan dalam musim membaca dan musim menuai Haruslah engkau memelihara hari perhentiannya juga Hari raya tujuh minggu, yaitu hari raya buah, Ugaran dari penua yang tentu Haruslah kau rayakan Juga hari raya pengumpulan hasil Pergantian tahun Shalom tujuan-tujuan permata Sungguh luar biasa pada PA malam hari ini Kita diberikan tema yang luar biasa nang gigibing kapet mong igot sa tatang bisa dipandang dari dua sisi Yang Satu hal sisi yang bisa kita lihat di secara dimensi spiritual Kalau dikaitkan dan kejaran ini, Bagaimana susah hidupnya bangsa Israel pada saat itu Tapi dia mampu tetap memberikan, mampu mempersembahkan yang baik kepada Tuhan Merupakan satu contoh gimana seorang pemata mampu memberi pada waktu susah ya? jadi wajar orang yang berbegitu untuk memberi tapi kalau dikaitkan dengan kehidupan bangsa Israel pada saat itu di mana mereka tinggal di padang bulu yang begitu panas tidak ada cukup banyak lahan yang bisa dipergunakan untuk mereka menanam hasil panen mereka tetapi mereka mampu memberi pada mereka pada saat mereka dalam merenung kesusahan jika dikaitkan dengan segi dimensi atau sosial ekonomi Persemangan kerja ini adalah sebuah momentum di mana bangsa Israel dipanggil membudayakan hidup yang saling menopang di tengah tantangan kehidupan yang berat, sangat luar biasa menjadi contoh yang. berbentuk masih kosong Tuhan ciptakan segala ciptaan yang lainnya, tumpuhan yang udara dan lainnya, dan Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6 Tujuan Tuhan adalah bagaimana ciptaanku yang paling mulia, M.K manusia, mampu menjaga, merawat, dan melestarikan apa yang sudah Kuciptakan. Maka segala dan kita semua mampu menjadi berkat satu hal yang sangat luar biasa yang perlu menjadi bahan yang benar-benar menjadi fokus yang luar biasa di permata adalah permata dikirpaskan dalam kegiatan kerja lami. yang dikaitkan permata layanan permata dalam kerja lami, yaitu kegiatan Dari persembahan berjalan di tengah-tengah gereja. Marilah kita semua permata, khususnya di permata PDKP di, di mana pun kita berada, kita benar-benar mampu melipatgandakan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sekalipun dalam masa pandemi. Jangan sekalipun kita mencoba untuk menjadi orang yang sibuk dengan pekerjaan. Bagaimana cara Tuhan dalam kehidupan kita Ikut serta Tuhan dalam pelayanan kita Agar setiap Tuhan Mampu kita bagikan Kepada setiap orang Satu kalimat yang sangat luar biasa Setiap kedekatan rasa syukur dan penghormatan kita kepada Tuhan Dan sekaligus jaminan kualitas kebersamaan kita Dengan manusia Amin Kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Berkatmu luar biasa pada malam hari ini Ciptaan Tuhan, terkhusus kami selaku manusia, menjadi ciptaan yang paling mulia, menjadi ciptaan yang benar-benar sudah Tuhan berkali dengan segala sesuatunya. Ajaran kami mengucap syukur dengan cara menjaga dan melestarikan apa yang Tuhan berikan. Sehingga masa ucapkan syukur kami Bapak dapat menjadi berkat yang mampu kami bagikan ke setiap orang. Dalam masa pandemi sekalipun Tuhan kami ngerti dan percaya, Tuhan tidak akan pernah memberikan dapat kurang dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu ketika kami berkata, bersyukur selalu ini kami Tuhan datang melalui penantaran Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin kita Terima kasih buat segala kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami Kami akukan Tuhan adalah Esa Tuhan adalah besar dalam kehidupan kami Bapak yang baik Dengan kerendahan hati kami datang Kami memohon kepada Tuhan Terkhusus untuk permata diri kami Di tengah-tengah dunia ini Kami berdoa Tuhan untuk anak, -anak Tuhan maka diberkati dimanapun mereka berada. tetap pakaikan kehidupan mereka sebagai pelaku firman Tuhan. tetap pakaikan kehidupan mereka sebagai pembagi berkat Tuhan. dan tetap pakaikan kehidupan mereka sebagai sarana firman Tuhan. kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami.